Jadi ilmu olahraga ini merupakan uh, sebuah ilmu yang multidisiplin. Dia hampir melibatkan seluruh kegiatan keilmuan, ya. baik itu kedokteran, hukum, kemudian uh, pendidikan, budaya. Karena kalau kita berbicara olahraga itu, pada akhirnya itu tidak hanya pada uh, persoalan fisik, tapi yang kita bahas ini nanti lebih pada persoalan mental. Dalam upaya membangun tradisi yang kuat bagi masyarakat itu tentu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Itu harus ada campur tangan pemerintah atau hadirnya negara di dalam urusan olahraga ini. Karena pada akhirnya juga olahraga ini menjadi kontribusi yang besar terhadap citra atau branding image negara di mata internasional. Dulu kita punya petinju Elias Mikal, itu di Asia Pasifik. Nah, taruh namanya, pesan adalah Rudy Hartono dan Miss pada waktu itu yang memang merajai uh, All England. Dan All England sendiri hampir disiarkan ke seluruh penjuru dunia. Nah, sesungguhnya apa di balik olahraga ini kemudian menjadi dunia itu? Karena kita lihat pada akhirnya, olahraga ini merupakan satu yang dapat mendatangkan uh, bisnis. Maka di situ yang terlibat, yang terlibat itu tidak hanya negara, tetapi juga pengusaha. Berja sudah mulai mendung-mendung. Kemarin hujan lebat sama petir ini, Prof. Selamat siang, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana ini? Dwi, bro. Bantul di Jogja. Oh, sama-sama Jogja, sama-sama sekali. Eh. bro. Oh, <tik> siapa yang nangis? Oh, Anak saya, bro. Oh, <tik> umur berapa? Ngantuk, bro. Umur berapa tahun itu? Sembilan bulan. Oh baru sembilan bulan, wah. Jadi, bro, bro. Keluarga muda. Eh. Itu disuruh mimik ibunya itu. Ya bro, baru diminumnya bro. <tuk> Ibu diganggu kali bapaknya Prof. Bapaknya tadi malam. <guluh> Mendahului biasanya bapaknya itu. Bu Gale di mana Bu Gale? Saya di Sleman Prof. Oh di Sleman, ada orang beca juga ya. Iya. <guluh> yeah. Ini siapa mahasiswa kita kecil ini? Fotonya anaknya Mas Dwi ini keberadaan. Anak saya, Bro. Lah <SILENCIO> bapaknya kempengnya nanti saja. Nanti <SILENCIO> <malah>. Selamat <SILENCIO> siang Prof. Ya, selamat siang. Dari siapa? Chandra Prof, yes. Dari mana Bu Chandra? Dari Jogja Prof dari Bantul Oh sama dengan Mas Ari ya J. Dari aspek uh, sosiologis kita melihat olahraga itu Di negara lain merupakan tradisi dan ya dipetik prestasinya Kita olahraga yang dipertandingkan itu biasanya belum kita ambil sebagai prestasi makanya banyak olahraga yang belum menjadi tradisi. Nah karena belum menjadi tradisi, akhirnya kita terseok-seok membangun prestasi dari olahraga yang dipertandingkan di tingkat internasional. Itu perspektif yang pertama. Perspektif yang kedua, saya juga melihat bahwa olahraga ini juga sebagai salah satu sumber mata pencarian sehingga uh, di satu pihak meninggikan prestasi di satu pihak ya bertanding kalah tidak apa-apa yang penting dapat uang tinju misalnya atau apa saja pertandingan itu jadi boleh dikatakan ya sebagai profesi lah, olahraga sebagai satu profesi kemudian yang ketiga kita juga melihat bahwa Olahraga itu sebagai alat politik. Sebagai alat politik itu karena penggemar olahraga itu dapat mendorong pencitraan seseorang dan juga dapat digerakkan untuk ke meja-meja pemilihan. Jadi itu perspektif politik yang sekarang ini menjadi marah tidak hanya di Indonesia, hampir di seluruh dunia, saya sendiri melihat langsung di Prancis misalnya. Bahwa para supporter-supporter ini, yang kemudian juga punya keluarga, punya saudara, dapat membangun satu ya, ideologi politik tertentu atau mendukung. Karena mereka juga dibiayai oleh para cukong-cukong atau oleh para politikus yang ingin uh, memanfaatkan ya, uh, suara mereka untuk mendukung politik. Kemudian dari perspektif ekonomi, olahraga juga sebagai komoditas. ya. Jadi olahraganya tidak penting, yang penting dagangannya laku. Ya, apakah pedagang kok, pedagang bola, pedagang eh, raket, ya, pedagang pakaian olahraga. Kita lihat tidak menjadi soal di situ, karena olahraga ini betul-betul eh, dijadikan uh, pengertian komoditas ini ya. Kita juga melihat bahwa olahraga itu juga perspektif apa judi perjudian ya. Kita ingat pada waktu uh, ada negara Amerika Latin saya lupa itu. Argentina atau Brasil yang uh, karena dia bunuh diri pada waktu sepak bola dan cukongnya kalah, beberapa saat kemudian dia mati ditembak. Jadi perspektif olahraga itu tidak hanya prestasi, ya, tapi mempunyai banyak uh, dimensi. Kemudian selain judi, kemudian juga omoditas, olahraga itu juga ada aspek-aspek yang lebih dari sekedar politik, tapi hooliganisme. Saya nonton sepak bola di uh, kota Tottenham waktu itu, ya kita takut saja karena pada saat yang sama tahun 90 waktu itu, uh, di Inggris ada skinhead, ya, mereka yang anti terhadap uh, masuknya emigran atau orang-orang yang berkulit berwarna. Sehingga, Uh, sepak bola atau oh ya olahraga itu sebagai ajang untuk uh, kekerasan. Nanti yang akan saya jelaskan mengenai bagaimana uh, kekerasan dan kemudian aspek-aspek rasial, aspek, aspek etnisitas itu mempengaruhi prestasi ataupun juga uh, ya mental daripada para pemain. Ini setelah ini saya jelaskan dulu perspektifnya. Kemudian juga uh, olahraga itu mempunyai aspek-aspek education. Ya seperti corona sekarang ini saya misalnya bersama keluarga melakukan DD ya, atau berjemur. Ya mungkin juga tidak melawan corona tetapi setidaknya tubuh kita ini menjadi sehat karena imunnya bertambah atau menghidupkan imunitas. Jadi terkadang orang simpang siur di dalam memahami kita berjemur atau makan makanan misalnya teh dan lemon atau makan camu kunir dan temulawak misalnya. Jadi pada prinsipnya itu kita itu ya early warning ya, safe before jadi apa setiap payung sebelum hujan maksudnya begitu. Jadi kalau kita berhadapan langsung dengan corona, ya kalau coronanya ini kan saya pikir nggak hanya satu jenis kan. Banyak jenis, ada yang ganas, ada yang setengah-setengah ganas, ada yang anak cicit, ada yang simbah-simbah, belantongan ya. Belantongan itu rajanya. Jadi tergantung juga kita. kita dihinggapi oleh virus yang mana. Ya. Jadi um, olahraga itu juga perspektif edukasi seperti sekarang anda itu belajar itu kan uh, olahraga itu dalam pengertian edukasi itu sebagai salah satu cara agar supaya masyarakat tanggap terhadap pentingnya kesehatan di dalam kehidupan uh, sosial juga perspektif yang lain selain komoditas kemudian kita kemarin membahas tentang uh, prestise ya banyak olahragawan ya bukan olahragawan banyak orang yang berolahraga karena ingin memamerkan sepeda. Ya. Saya sendiri waktu muda juga gitu. Mamer sepeda kemudian tapi karena itu memang uh, selalu diejek oleh ya oleh teman-teman atau katakanlah uh, saya sekarang uh, belajar ya sudah mendalang lah katakanlah wayangnya itu kalau kak Prodomas itu ya diketawakan sama orang, profesor kok wayangnya orang pro jemas, gambelannya ya kok ecek-ecek ya kan mesti harus berunggu. Jadi itu prestise, olahraga itu juga semacam prestise dan eh, ya dalam hal-hal tertentu memang eh, kita ingin menunjukkan itu, kalau pakaiannya ya pakaian yonex kek atau pakaian-pakaian eh, yang eh, produk Nike misalnya ataupun juga ya kalau nggak merek terkenal diolok-olok kita ini di apa ya semacam karena itu prestis sosial ya jadi ya kita ikuti saja lah uh, cara mereka cara kita bergaul ya sepeda juga begitu saya dimarahi sama istri saya karena beli sepeda yang harganya lebih mahal daripada sepeda motor ya meskipun sekarang sepeda itu ya saya tidak saya pakai tapi ya syukurlah anak saya sudah gede sudah sekolah bisa dipakai bisa dibayangkan ya kita beli seadalah ya harganya hampir satu sepeda kalau kita beli di pasar itu satu juta dua ratus bikinan Italia ya. itu kan tidak masuk akal tetapi eh, untuk pamer yang testis itu satu Kebanggaan tersendiri itu yang tidak dibahas di dalam banyak buku ya. Yang terakhir yang kita lihat adalah perspektif olahraga dalam uh, apa dalam sudut pandang kita sebagai popularitas. Karena apa itu olahraga sangat ekstrim, sangat ekstrim di tempat apa saja, atau di bidang apa saja. Saya di bidang seni misalnya uh, ya kalau hanya menggambar Marilyn Monroe atau apa berpakaian itu soal biasa tapi bagaimana kalau kita menghadirkan yang pakaiannya dilautin semua telanjang dan sebagainya itu lebih ekstrim dan di olahraga juga sama ya di dalam performing arts kita sering melihat tiba-tiba orang Uh, apa, bertelanjang dada, ya atau ingin uh, bertelanjang dan berjalan-jalan di kota. Ya pada waktu kita melihat sepak bola antar uh, klub di Eropa itu kan ada juga laki-laki yang telanjang lari-lari ke tengah lapangan atau perempuan yang protes, itu semuanya adalah uh, ya untuk membangun popularitas yang yang dimulai dari sesuatu yang kecil tapi kalau kita melihat dalam olahraga ekstrim itu karena olahraga ini sangat spesifik dan ekstrim maka tidak setiap orang dapat melakukannya dan toh, nyawa ya terjun dari ketinggian tanpa menggunakan parasit ya meskipun di tengah-tengah ditolong teman-temannya atau berjalan antara Niagara Kanada Niagara Amerika hanya seutas tali tanpa pengaman ada di Grand Canyon antara satu jurang dengan jurang lainnya tanpa pengaman atau juga memanjat tebing ya. memanjat tebing yang begitu sangat curam ya. dia pun juga berhasil sampai ke sana tanpa ada pengaman sedikit pun. Jadi membangun popularitas itu sekaligus tadi juga efeknya macam-macam bisa eh, prestise bisa juga komoditas. Ya tetapi juga di dalam hal ini kita melihat bahwa olahraga itu memang kemudian mempunyai uh, power ya. Olahraga sebagai kekuatan untuk membangun berbagai macam aspek ya. Sekarang yang marah di luar negeri itu ya sebagai aspek uh, politik ya. Bahkan kalau ada hal-hal yang bersifat kekerasan, oliganisme dan lain-lain itu sudah bercampur dengan uh, persoalan-persoalan politis. Apalagi itu antar uh, distrik, antara kabupaten, antara provinsi, dan lain-lain. Baik, itu kesimpulan dari mata kuliah yang kita jelaskan pada minggu kemarin. Sekarang ini saya akan uh, memfokuskan pada prestasi olahraga yang dihubungkan dengan uh, latar belakang kebudayaan. Yang dimaksud adalah bahwa latar belakang kebudayaan itu berupa biasanya rasial etnik ya bahasa dan kemudian termasuk fisik di situ. maka di dalam pertandingan itu ada semacam eh prejudice sakwasangka ada semacam kesalahpahaman historis ada semacam superioritas etnik atau superioritas rasial jadi pertandingan itu sendiri hanya menunjukkan superioritas itu sendiri ya. bangsa Jerman itu menang karena memang superioritasnya tinggi pernah punya Hitler yang kejam ya dan kemudian merasa menjadi the first racial top in the world ya bangsa Arya yang sampai sekarang bermusuhan dengan kaum Yahudi itu ya. Kaum Yahudi maksudnya. Nah, latar belakang rasial begitu itu berpengaruh terhadap bagaimana kita bertanding. Karena pertandingan itu kan ya semacam pertandingan kecerdasan, pertandingan fisik. Kita misalnya dengan pemain-pemain dari Cina, kalau kita kalah mesti dibilang oh wow, ya kalah hawu, kalah awu yang dimaksud itu adalah yois kalah sembarang ya sehistorisnya yo ya kalah wong yo ya kalah kau letanya, kalah ya, kayak gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan latar belakang kebudayaan mempengaruhi prestasi olahraga. Maka dari itu kalau kita kalah pulang sepak bola dengan Vietnam kalah ya dengan Thailand kalah. Oh, dasar mental tempe tempe tahu karena makanannya cuma tempe tahu jadi itu itu ya dimaksud dengan eh, apa latar belakang budayaan itu mempengaruhi orang di dalam bertanding. tetapi begitu kita melawan negara-negara yang eh, seperti Malaysia yang pernah di dalam eh, masalah politik kita ganyang Malaysia misalnya atau ya kita lebih besar karena penduduknya 250 juta lebih pulaunya 17.000 nah semua itu kemudian eh, apa berimpak ya, berdampak pada psikologis atau mental para pemain untuk lain-lain maka dari itu kalau kita bermain dengan katakanlah eh, Inggris katakanlah dengan Itali begitu Orang kulit putih itu sejak awal sudah dilihat sebagai ya ras yang unggul, gitu, ras nomor satu dan sebagainya. Ya belum sebelum pertandingan itu sudah kalah di situ. Maka sering kita berpikir bahwa eh, latar belakang etnisitas dan rasial itu sangat berpengaruh. Meskipun ya kita pernah mengalahkan Rusia ya, tahun-tahun 60-an, masih kita bisa lihat rekamannya, itu karena ada Bung Karno dan Bung Karno menyejajarkan kita dengan Rusia sebagai negara yang sangat besar itu dan sebagai sahabat. Jadi bangsa Indonesia dengan bangsa Rusia itu ya seakan-akan ya kamu teman saja kotamu masih desa seperti uh, kota Surakarta dan lain-lain sehingga ada secara psikologis mempengaruhi ya, mempengaruhi dalam uh, kita bersikap dan itu mempengaruhi dalam prestasi jadi apakah itu menentukan ya tidak menentukan maksudnya bahwa itu berpengaruh ya atau berefek terhadap prestasi seseorang kalau kita berhadapan Coba kita lihat misalnya Argentina dengan uh, Brasilia melawan Eropa Eropa sudah minder begitu mendengar Brasilia dalam bahwa sepak bola loh ya sudah minder karena ya ada pele waktu itu kan Kemudian, juga ada Maradona di Argentina, sehingga wah, ini ya, sekarang ada Ronaldo dan sebagainya yang merajai uh, lapangan rumput itu. Ya, dengan sendirinya ada efek atau dampak yang begitu uh, sangat kuat ya di dalam diri seseorang terhadap kebanggaan itu. Oleh karena itu, Amerika, ya, meskipun olahraganya tidak berkembang secara baik, ya. Tetapi nasionalismenya sangat tinggi dan mulai sekarang kita lihat Amerika sudah mau apa meningkatkan citra olahraganya dibandingkan teknologi. Karena mungkin yang di dalam international politics disebut sebagai the soft power diplomacy. Jadi olahraga juga sebagai soft power, ya, sebagai kekuatan yang dapat menggalang opini dunia, yang dapat meningkatkan Brand image atau citra suatu negara suatu bangsa maka olahraga kemudian menjadi andalan juga di dalam membangun hubungan antarbangsa itu. Nah, kita juga menghabiskan banyak dana kemudian juga ya banyak pelatihan pelatihan dan kemudian juga pembinaan itu disebabkan karena itu dibutuhkan oleh negara untuk mendukung citra image politik sebagai bangsa yang berkualitas. Ya, karena negara itu juga akhirnya berpulang kepada persen kepada bangsanya. Karakter bangsa itu menjadi sangat potensial diperhitungkan di dalam politik internasional. Dan olahraga merupakan salah satu unsur, salah satu saja ya, salah satu unsur yang dapat membangun karakter suatu bangsa. Dan di situ, kebudayaan itu sangat uh, dominan di dalam upaya untuk uh, membangun karakter dan membangun prestasi olahraga. Dan juga, akhirnya, apa karena itu hubungan rasial, maka kalau di masa lalunya ada peperangan. Ya, ya kemudian ada apa eh, histori atau ya sejarah yang buruk ya sejarah yang buruk itu juga terbawa di dalam hubungan olahraga misalnya eh, Zidane misalnya Zidane pernah juga diguli oleh eh, temannya atau oleh musuhnya itu karena itu persoalan rasial yang saya sebutkan tadi itu karena latar belakang budaya yang berbeda dapat mengakibatkan dampak atau efek-efek pada diri seorang pemain. Termasuk juga dalam prestasi. Ya, saya rasa begitu kalau ada yang bertanya karena waktunya sudah diingatkan. Silahkan. Ya, ada yang bertanya? Uh, untuk saya, bro, ya, dari dari UNS blog Nugroho, ya, semua dari UNS ini, maksudnya dari apa? <laughs> dari Solo, Solo, Solo. Solo, oh, solo saja, ya. <laughs> <laughs> saya juga orang UNS ini. <laughs> <laughs> Oke, Mas? Kalau ya. perspektif politik itu seringkali kita terjebak di didalam, dalamnya, kalau ada supply bagaimana kita bisa? mempertahankan prinsip-prinsip uh, fair play yang inti dari olahraga itu kalau kita terjebak di dalam perspektif politik dalam olahraga itu Pak bagaimana Pak bisa olahraga itu tidak bisa karena ya multidisiplin dan selalu banyak kepentingan ya banyak interest yang ada di situ kalau kita lihatlah pertandingan-pertandingan Kecil saja lah, antar klub. Misalnya, itu kan kita di belakang bermain, kita itu maksudnya ya banyak orang yang bermain di dalam hal itu. Ya, suruh memasukkan pula, atau nanti kami butuh supaya menjadi apa sejarah untuk menjadi juara dunia. Tolong negara lain, negara A, negara B, Anda ngalah saja ya. Nanti saya bayar dengan... Uh, sekian triliun begitu, ya mana orang tidak tertarik, Wong juga dia berjuang itu demi negara, demi negara, tapi terkadang juga itu kan ada unsur politisnya, itu maksudnya. Jadi tidak bisa olahraga itu selalu menjadi tarik menarik yang besar, hanya saja memang eh, tarik menarik yang besar itu. Akan bisa Dapat dikurangi apabila campur tangan negara. Campur tangan negara dalam hal ini negara ya tidak usah ngurusi secara administratif, misalnya, tetapi tidak mungkin karena itu juga pada akhirnya diseret juga ke dalam bisnis, ke dalam komoditas tadi, sehingga semua merasa berkepentingan dan semua merasa itu dapat menyumbangkan aset baik itu aset politik maupun aset ekonomi sehingga saya merasa e, tidak akan pernah hilang olahraga itu sendiri kalau melihat perkembangan terakhir ini justru banyak terseret kalau dahulu itu judi lah paling banyak ya judi kemudian e, ya sokok menyokok itu tapi sekarang sudah pada aspek e, politis tapi yang terakhir adalah aspek ideologis. Di peristiwa Skyhead atau holigranisme di dalam sepak bola itu di belakangnya bukan soal karena anak-anak nakal kemudian melakukan kekerasan atau membuli teman-temannya atau pemain di lapangan. Tidak, itu semuanya di belakangnya ada aktor-aktor yang memainkan peranan yang besar. Meskipun hal itu tidak terbuka ya. Tapi kalau melihat komentar-komentar dan kemudian uh, kita lihat di media sosial itu Kemudian banyak pihak yang bercampur atau ya berkepentingan di dalam uh, olahraga Jawabannya begitu Mas, jadi tidak mungkin ya. steril ya Olahraga ya. tidak mungkin steril dari politik Karena olahraga itu sendiri didukung oleh politik dan ekonomi Ya, ya terima kasih Prof, penjalanan ya.